Ayah Kejora di laman akun Instagramnya Ini mengunggah video momen acara tujuh bulanan Bunda Lesti Kejora Kita lihat persahabat ya, momen Bunda Lesti saat menyanyikan lagu Sunda Kita juga salpok banget nih dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Ayah Kejora Setuju gak kalau Lesti Kejora punya single Sunda? Tuh, ditanya ya Setuju gak nih warga Konoha kalau Bunda Lesti Mempunyai single Sunda Pastinya setuju banget dong Masya Allah banget ya Semoga ini segera persahabat ya Kita dapatkan kejutan bahagia Bunda Lesti bisa Punya single terbaru Lagu Sunda Bayang sekali tanggapan komentar Banyak juga respon yang diberikan Ada tanggapan dari Om Kevin Firmasya mengatakan Setuju pisan atuh ayah kejora, Sok gas ken. Katanya tuh persahabat ya Doakan ya mudah-mudahan ada single terbaru lagu Sunda Tentunya dari Bunda Lesti Keciora Dan kita lihat juga tanggapan dari para sahabat Leslar Ya ini dari akun Instagram Taiwan mengatakan Setuju banget dong katanya tuh semangat Masya Allah banget ya respon yang sangat luar biasa Dari para sahabat Leslar yang setuju banget kalau Bunda Lesti punya single sudah Wow, pastinya bakal pecah banget ya Doakan semoga secepatnya kita mendapatkan kejutan bahagia Dari Ayah Kejora dan Bunda Lesti Berikutnya juga persahabat kita mampir ke akun HIP500 Yang mengabarkan soal Papa Bilar Ini memang banyak banget ya media mengabarkan Leslar Ini mengenai permasalahan DS yang memberikan hadiah di pernikahan senilai 20 juta rupiah Total uangnya Dan kita lihat persahabat yang kembali Ada sebuah kabar dari HIP 500 Ini gambar dari Papa Bilar Yang menyampaikan tentang alasan kembalikan hadiah dari DS Papa Bilar menyampaikan Sebagai warga negara yang baik Kami akan kooperatif dengan memenuhi panggilan tersebut Serta bersedia mengembalikan uang yang telah diberikan Saudara DS kepada kami ke pihak yang berwenang Itulah kalimat yang disampaikan oleh Papa Bilar Tentang alasan kembalikan hadiah dari DS atau dari Salmanan Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Semoga bisa segera selesai ya Sohib Apa nih harapan Sohib untuk pasangan ini? Tuh ditanya nih Harapan kalian warga Konoha semuanya untuk pasangan Lesti dan Bilar Kita lihat di kolom komentar Banyak tentunya respon yang diberikan Iya, ini dari akun Cahaya Anas. Indah 8 mengatakan, "Bismillah, semoga dimudahkan, dilancarkan urusannya agar cepat selesai senantiasa leslar dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Mereka hanya dikasih angpau saat nikahan. Tuh, resepnya tiap kawal leslar sampai aman. Uh, tetap <tuh> semangat ya, kita tetap optimis. Dengan tentunya selalu mensupport yang terbaik buat idola kesayangan kita. Selanjutnya, persahabat kita juga mendapatkan info dari Antv bahwa tinggal lima hari lagi acara Hari Ulang Tahun Antv yang ke-29 akan digelar. Wow, Antv Indonesia Bangkit lima hari lagi. Karena lima hari lagi juga. Idola kita, Bunda Lesti, akan tampil di acara tersebut sebagai bintang tamu yang akan memeriahkan acara HUT Y29 ANTV. Jangan sampai lupa, persahabat, ya. Mudah-mudahan, idola kesengan kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan sukses menampilkan penampilan terbaiknya yang selalu ditunggu oleh fans sejatinya. Wow, insya Allah banget, ya. Bunda Lesti akan tampil kembali di TV lewat acara Hari Ulang Tahun ANTV yang ke-29. Jangan sampai lupa yang dicatat hari tanggalnya hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022. Yuk, kita doakan yang terbaik nih untuk idola kita, Bunda Lesti dan Papa Bilar. Dan ke kabar berikutnya, Bang Mimin akan menginforkan persahabat ya Jangan sampai lupa kita semua warga Konoha Untuk selalu mensupport acara-acara Idola kesayangan Salah satunya acara Bunda Lesti Dalam acara Poles Kepoin Lesti Yang akan tayang di aplikasi Video.com eksklusif Jam 5 sore hari ini Persahabat ya karena Tayangnya setiap hari Senin dan hari Kamis Jangan sampai kelewatan Jangan sampai tentunya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 Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.